satu polisi wafat satu polisi meninggal dunia dibunuh dibantai dengan keji udah dibunuh, difitnah lagi sama siapa? sama Sambo, saudara-saudara saya tanya, Sambo biadab apa tidak? biadab apa tidak? bejat apa tidak? penjahat apa, apa bukan? bajingan apa bukan? Anak buahnya akan jadi bunuh apalagi yang lain, saudara-saudara. Sesama polisi saja dimakan apalagi yang bukan polisi. Betul? Betul! Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan <Sulisong> oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya, Bahar bin Ali bin Smith, berkali-kali saya masuk penjara, saudara-saudara. Kenapa saya masuk penjara? Apakah karena diri saya yang saya bela? Apakah yang saya bela anak istri saya? Apakah yang saya bela kelompok saya? Apakah yang saya bela saya punya murid-murid? Tidak, saudara-saudara sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya masuk penjara dua tahun. Kemudian saya keluar. Ketika saya keluar, saudara-saudara. Baru dua hari saya keluar. Saya ditahan. Kemudian dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Kedua tangan saya diborgol. Perut saya diborgol Kaki saya diborgol Borgol dari tangan nyambung ke perut Dari perut nyambung ke kaki Baru dua hari saya bebas Kenapa saya ditahan? Kenapa saya dipenjara? Karena dalam ceramah saya Ketika itu awal-awal pandemi Awal-awal corona Saya berkata Wahai para pejabat Wahai pemerintah Wahai presiden Coba kau lihat Coba kalian lihat Rakyat kalian kurung dalam rumah Tidak kalian beri makan Apakah kalian ingin menghidupkan rakyat Atau mematikan rakyat Wahai para pemerintah Coba kalian lihat Mall-mall milik asing kalian buka Tetapi warung-warung kecil merik pribumi Kalian tutup Saudara-saudara saya tanya Siapa yang saya bela Rakyat atau bukan Jawab yang keras Rakyat atau bukan Siapa yang saya bela Siapa yang saya bela Siapa yang saya bela yang saya bela rakyat saudara-saudara, demi bangsa, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya murah harganya untuk kumpas saudara. -saudara. Apakah cukup sampai di situ? Tidak saudara-saudara. Saya bebas, murni dari lapas Gunung Sindur. Belum sampai satu bulan, saya sudah ditahan lagi saudara-saudara di Polda Jabar. Karena dalam ceramah saya, saya membahas syuhada KM50, saudara-saudara, yang dibantai. KM50 yang wafat, yang syahid. Karena menjaga imam besar kita, lah, Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Saya dituduhkan menyebarkan berita bohong, saudara-saudara. Tetapi Alhamdulillah, di dalam persidangan, saya buktikan bahwasannya. Kami bukanlah yang suka menyebarkan berita bohong. Tidaklah apa yang kami sampaikan kecuali itu adalah kebenaran dan alhamdulillah terbukti dalam persidangan bahwasanya saya tidak sama sekali menyampaikan berita bohong, saudara-saudara. Hadirin sekalian, yang saya bela adalah para laskar-laskar, para syuhada yang wafat, yang meninggal dunia. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu polisi wafat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 Anak buahnya jadi bunuh, apalagi yang lain, saudara, saudara Sesama polisi aja dimakan makan, apalagi yang bukan polisi, betul, betul. Saudara-saudara, satu polisi wafat, satu polisi meninggal dunia, seluruh Indonesia geger, betul, betul. betul. betul. betul. Nah itu satu polisi yang wafat, maka bagaimana dengan enam laskar, saudara-saudara? Apakah mereka bukan bangsa Indonesia? apakah mereka bukan rakyat apakah mereka bukan anak-anak bangsa satu polisi wafat sambonya ditahan, semuanya ditangkap dari presiden sampai ke polisi semua angkat bicara semua turun tangan kenapa 16 laskar yang wafat semuanya diam, semuanya bungkam saudara -saudara. saya tanya adil apa tidak adil apa tidak adil apa tidak ketidakadilan lawan apa biarkan lawan apa biarkan lawan apa biarkan oleh karanya saudara-saudara Bahar bin Smith tidak akan pernah capek tidak ada kata capek tidak ada kata kapok tidak ada kata lelah di dalam memperjuangkan keadilan di dalam menyampaikan kebenaran saudara-saudara Jasa saya, raga saya bisa para pengkhianat-pengkhianat, bangsa penjarakan. Jasad saya, saya sampaikan, hei kalian, kalian bisa memenjarakan jasad saya. Kalian bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya. Kalian bisa memenjarakan mata saya daripada melihat dunia luar. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian penjarakan. Oleh karena saya tanya, semua masyarakat yang hadir di sini, semua yang hadir di sini siap berjuang, siap sampaikan kebenaran, siap perjuangkan keadilan, siap lawan kesoliman, siap lawan para pengkhianat pengkhianat bangsa. Jangan pernah takut, saudara-saudara. Di sini ngomong siap-siap-siap. Ntar ditahan polisi keok ya. Banyak orang-orang sekarang ini beraninya lagi banyak orang doang Lagi sendiri ampun-ampun Oleh karenanya terakhir sebelum saya tutup Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Besok tanggal 2 Desember Ada acara akbar yaitu reoni 212 Hadirin 212 bukan hanya milik FPI Betul, Betul. 212 bukan hanya milik organisasi Islam tertentu Betul 212 bukan hanya milik umat Islam saja Betul 212 bukan hanya milik orang Islam Bukan hanya milik organisasi A, B, C, D Bukan Tetapi 212 adalah milik seluruh bangsa 212 adalah milik seluruh rakyat Betul 212 adalah simbol daripada keadilan 212 adalah simbol daripada melawan kezoliman dan kemungkaran saudara-saudara Oleh karenanya saya Bahar bin Ali bin Smith mengajak kepada seluruh masyarakat Seluruh rakyat Indonesia khususnya umat Islam dan khususnya bagi jamaah yang hadir pada malam hari ini Untuk kita sama-sama Datang dalam acara istighothah akbar pada tanggal 2 Desember. Tempatnya belum tahu di mana. Nanti insya Allah bakal dikasih tahu. Kita semua sama-sama hadir istighothah. Kita ketuk pintu langit memohon kepada Allah. Agar Allah berikan yang terbaik bagi bangsa kita. Bagi negara yang kita cintai. Yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tanya semua yang hadir di sini siap putihkan Jakarta. Siap putihkan Jakarta pada Rewon 212. Siap datang siap bawa keluarga siap putihkan Jakarta siap ketuk pintu langit siap memperjuangkan keadilan siap melawan kesuliman Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Indonesia merdeka merdeka merdeka NKRI harga mati NKRI NKRI, merah putih, merah putih, merah putih, Indonesia siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk negara, siap berjuang untuk Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.